Aja subscribe ya guys, ditonton baik. Nah apa? Ini nonton subscribe pun. Subscribe pun loh, ya. awas ya lo subscribe. Prepare. Dikiri. Prepare. Prepare. Prepare. Brick 2 3 Brick 4 Brick 5 Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh faisal. kenapa kau datang telat? hilang, faisal. kamu tahu nggak peraturan ikut kegiatan permuka itu apa? enggak, enggak, enggak. enggak. emang apa pak? peraturan ikut kegiatan permuka itu bajunya coklat, celana juga coklat. hilang. kenapa celana kamu biru? ah, cuma keluhuran hilang. gua lagi faisal, jadikan dia. iya bos, wajar bos, Wah inilah Ih, Kalian berdua ngomongin saya ya? Enggak, Kak enggak. enggak Kamu yang kecil, kenapa nangis? Ini besar Ayo Ya udah, sekarang Kakak mau nyontohin seragam pramuka yang baik dan benar Kajian bisa maju ke depan boleh dibuka maskernya kajian hmm. kakak boleh nana enggak Ya boleh kakak nama siap? nama uh. oh, ah. kakak kajian oh jangan kakak kenapa kamu harus depan kakak gak karena biar kamu jarak ketika menjadi memegang uh. keluarga adik salam pramka salam salam kalian ini kenapa waalaikumsalam Yaudah sekali lagi salam pramka kok salaman sih kalian ini gimana kalau kakak bilang salam pramuka, itu jawabnya salam. <skr atención> Kalau kakak bilang pramuka, jawabnya siap. Oh, udah, kakak ulangi lagi. Salam pramuka. <mascain> salam. Pramuka. Siap. Pramuka. Siap. <skrEO> nah, gitu dong. Sebelum kalian Belajar permukaan di dalam kelas, kalian latihan baris berbaris dulu ya. Siap, ma'am, emang-emang kunci gitu loh. Jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, baru kaya keluar. Pak. Kok lapangan Jadi sih, riseng elok iseng di sekolahan kan ya Terus latihankin aja iseng maning Sireni sekolahankin, ya Enakannya kelas sih, bos, Pramuka, ya eh. <sum> Iya, pake wadoni. aja, tuh Wadum, nih kelas lagi, mabu, wanas Wis, ireng, nambah ireng, iya Kalian ini ngomong apa? Sikap siap semuanya Sebagai anggota Pramuka Kalian harus memberikan contoh yang Baik buat siswa dan siswi Yang lain, paham? nasihatin kok malah pergi itu <Tisitu> enggak udah lama ngajar di Pramuka di sini Kak saya ini senior danam tahun ngajar di sini Oh berarti udah kelas 3 SMK ya Kak hmm, SM saya kelas 8, kopla udah 4 tahun gak naik kelas Oke, sekarang kita mulai Berbaris-berbaris Siap, kak Siap, kak Siap, great Hitung. mulai Satu, dua Aduh, juga gendut. Ah. Gendut. <gulis> <gulis> Siap, siap. Lencak kanan, krek <tuk> Klimen nunjuk memang Iya, pasti sing enak banget ini. Aku niki lime. Oh sing ajuk tongkang kaki ning gunung niki niki Kak. Eh, oh, nyonya. Gunungku. <tuk> Kok nabok maning? <tuk> wes Wis, lamun saya iki serius, sire kena <tuk> <muna> hukuman bae. Iye. Rapo? Saya wes manut iki Kak Bayu. Iye. Wat. Sire endi? Kita endi Kak? udah e. <tuk> <tuk> <Aduh. tuk> oh enaknya, oh enake. aduh, terus, nah, terus mamang, eh Oke, kan? enak. Tos, bastos, Bastos Aduh, enak eh Aduh, Enak, Aduh, enak eh Aduh. Saya kisah serius, ya? iya. di tempat. Keras. Kamu jangan yang badannya kagak bisa, Pak. Pak Pak. Oh, Kayak gitu, Ayu, ayo, Astaga. Astaga, Oke, siap ya? Istirahat di tempat. Tuh, tangannya kotor. Bismillah Jangan usetrong kan? Yeah. Ya, terakhir ya. hari in, emang hari apa kayak gitu. Singgung. Ya udah, sekarang kakak mau Langroll. Roll and action. Ya udah, sekarang kakak mau nyontai seragam pramuka yang baik dan benar kemudian. Dan cangk kanan, gerak. ayo ayo ayo ayo yap, an, sih, an, sih, sih, dari dini coy apa